kita lagi ngapain kita dulu udah udah mulai ya mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini dalam rangka memperingati hari sampah anak-anak dari para kader adiwiyata mts negeri lima serang melakukan kegiatan bersih pantai habibie yang tepatnya di Mangun reja pulau ampel wilayah sekali karena merupakan uh, pembuangan istilahnya dari beberapa sungai dan beberapa desa yang melewati sehingga masyarakat yang kurang peduli dengan pembuangan sampah pada tempatnya sehingga menyebabkan sampah-sampah bermuara di pinggir pantai ini MTS Negeri 5 Serang yang sangat peduli dengan sampah mereka bergerak untuk melakukan kegiatan sosial yaitu membersihkan sampah yang ada di sekitar pantai Habibi ini. Di sini anak-anak pasti -anak menggunakan peralatan seadanya karena kekurangan istilahnya material atau peralatan jadi kita semampunya untuk kerja sosial ini untuk membersihkan lingkungan sekitar Pantai Habibie ini. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat dan kegiatan ini juga uh, didukung oleh beberapa desa dan masyarakat juga sehingga nanti akan ada kelanjutannya dan mungkin dari pihak desa atau wilayah yang lebih seperti mungkin dari kecamatan juga akan lebih memperhatikan lagi akan kebersihan dan akan peduli dengan sampah. Ya. Baik, mungkin itu saja. Mari kita peduli dengan sampah karena sampah sangat krusial permasalahannya. Jadi masyarakat kita semakin meminimalisir sampah. Hidup untuk kader adiwiata MTS negeri lima Serang yang sangat peduli dengan kebersihan dan dengan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.